Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back To Warna Grafika Studio Channel Teman-teman sahabat semua Terima kasih buat sahabat semua Yang sudah Hadir di video ini Saya doakan Sehat selalu Selalu berbahagia dan Tambah banyak rezekinya ya Teman-teman ya uh, Saya mau colek-colek dulu Buat sahabat-sahabat yang eh, hadir dan berkomentar pada video saya sebelumnya sesuai janji saya setiap saya upload video saya akan eh, menyebutkan dan mempromosikan eh, channel-channel teman-teman yang meninggalkan komentar dan tapinya yang gak spam ya teman-teman eh, dari Dul Daily terima kasih ya teman-teman Seno TV Azam Putra Nah Sarman Baduy dan Ayub caster Channel ya teman-teman ya Buat sahabat semua Silahkan di kunjungi juga ya Channel-channel sahabat saya itu teman-teman ya Supaya bisa saling silaturahmi saling support Biar bisa besar sama-sama ya Karena di Youtube ini Yang penting adalah kerjasamanya ya teman-teman ya uh, Saya sebutkan lagi yang Yang komentar kemarin Dul Dairi Seno TV, uh, Azam Putra, Sarman Baduy dan Ayub Kaster ya. Kalau Sarman Baduy ini dari Banten teman-teman. Ayub Kaster kalau nggak salah dari Kaltara ya. Kalau Seno TV sama Dul Daily itu di Batam saya tahu. Bang Azam Putra nih dari mana ya? <laughs> Nanti saya cari tahu bang Azam Putra. Dan jangan lupa di like, subscribe, comment and share juga warna grafika studio ya teman-teman uh, supaya terus berkembang channel saya, nah pada video kali ini, saya akan uh, membuat tutorial yang uh, pastinya teman-teman butuhkan ya uh, berhubung ini youtube pada bulan januari nanti ya awal 2023 tuh sudah diumumkan melalui shotnya bahwa peraturannya akan lebih berat ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman e, bisa meraih monetisasi sebelum e, Januari ini ya teman-teman, sebelum 2023 ya. Tapi ini terserah teman-teman mau pakai atau enggak, berani pakainya atau enggak gitu. Itu terserah teman-teman, tapi e, menurut saya sih aman-aman aja. Apa sih yang mau di dirubah, di-subscribe dulu. Please like and subscribe to support Warner Graphica Oke teman-teman sekarang saya akan uh, Ini ya akan Membuat tutorial menggunakan uh, Proxy pada Chrome ya uh, Ini settingnya yang kali ini saya buatkan Tutorialnya masih setting Manual ya teman-teman ya Nah, apa sih proxy itu? Gitu ya kita kita lihat dulu tanya mbah Google apa sih proxy? Ya kan? Proxy apa sih proxy itu ya? Nah, ya ini ya dari ya kita lihat apa sih proxy itu? Proxy itu adalah sebuah sistem yang mengamankan koneksi pengguna ke internet Yang bekerja dengan mengubah alamat IP Agar data pribadi pengguna lebih aman saat mengakses sebuah website Tuh. Di era modern ini, seperti saat ini ketika siapa saja bisa terhubung ke internet Sistem perlindungannya, perlindungan yang bisa mengamankan pengguna ada Sangatlah dibutuhkan oleh be belepotan, -be sebab ketika perangkat mulai terhubung, server atau ISP bisa saja memperoleh informasi perangkat beserta lokasi dan informasi pribadi pengguna. tuh Tentu saja, tidak ada orang yang mau informasi pribadinya tersebar luas, terutama mengingat bahaya yang mengintai jika pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya. Nah, untuk itu ada teknologi yang bisa melindungi data pribadi atau identitas kita agar tidak diketahui oleh website atau orang lain, yaitu proxy. Nah, gitu ya, teman-teman, yaitu proxy. Nah, gini ya. Uh, jadi, uh, untuk men-setting Proxy ini pada Chrome teman-teman Teman-teman uh, Supaya lebih amannya menggunakan Proxy premium Atau yang berbayar ya Kenapa saya sarankan Pakai proxy yang berbayar pertama uh, Perbandingannya antara proxy berbayar dengan proxy gratis Ada juga proxy yang gratis ya teman-teman Saya pernah beberapa kali pakai Yang gratis itu uh, Komputernya jadi lemot ya Padahal spek komputer saya Cukup tinggi ya. Yang saya gunakan uh, di sini itu uh, apa ya komputer untuk game ya teman-teman ya. Uh, terusnya juga saya menggunakan uh, WiFi-nya itu 200 Mbps ya. Saya pakai 3 WiFi Mbps di rumah ini. Uh, tapi pakai proxy yang gratisan itu lambat. Berbeda dengan kita memakai proxy yang premium. Jadi kalau yang premium juga tentunya keamanannya lebih terjaga ya teman-teman. Eh, kalau sebelumnya teman-teman mungkin eh, sering dengar PPN ya. Untuk mengejar jam tayang atau push dolar. Tapi kali ini saya eh, ingin membuat eh, yang serupa dengan PPN. Tapi menggunakan proxy Sama-sama pengalihan IP address Nah, berbahaya nggak bang? Eh, IP address atau proxy ya eh, Proxy untuk penggunaan proxy ya Aduh saya kok jadi ngeplay Penggunaan proxy ini Kalau untuk jam tayang itu Setahu saya Untuk mencapai monetisasi ya 4.000 jam tayang nggak pernah ada kendala ya. Di saat saya mengejar monetisasi ya. Untuk orang-orang yang pesen jam tayang ke saya. Pakai proxy nggak pernah ada yang nggak disetujui monetisasinya ya. Karena pengalihannya ya. Nah tapi tentunya uh, perlu settingan-settingan dan cara yang benar. Dan kalau untuk push dollar. Yang penting teman-teman itu nanti. Uh, dicek di hire nya ya di hire nya apakah sudah benar-benar aman apakah IP address nya sudah sama time zone nya juga sudah sama nanti di sini yang perlu teman-teman siapkan adalah chrome terusnya kalau di uh, di chrome nya itu nanti ada extension nya teman-teman harus pakai spook time zone juga ya kalau untuk post dollar tapi terserah teman-teman Uh, mau pakai atau mau enggak ya itu terserah teman-teman oke okay, kita langsung aja please like and subscribe to support Warner baiklah teman-teman uh, kita mulai saja ya untuk menggunakan proxy pada chrome ini masih saya buatkan tutorial untuk yang ini ya untuk yang manual ya dan kalau untuk yang memakai yang memakai extensionnya nanti setelah uh, video ini ya teman-teman ya biar nggak kelamaan videonya. Oke sekarang uh, kita akan buka Chrome nya dulu ya kita akan buka Chrome ya teman-teman kita continue without akun ya teman-teman namakan ajalah misalnya asal misalnya gitu aja ya teman-teman dan oke okay. nah eh, di sini ya teman-teman kalau teman-teman menggunakan chrome yang baru tentunya teman-teman nggak perlu clear history tapi kalau teman-teman menggunakan eh, memasang eh, proxy pada chrome yang sudah digunakan teman-teman itu Uh, harus clear history ya, klik. Tik, klik titik tiga di pojok kanan atas ini ya teman-teman di samping gambar logo uh, atau foto ya di sini, lalu history, history lagi ke sini. Nah terus teman-teman clear browsing data ya, lalu teman-teman pilih advance. Nah yang sering kelupaan itu di sini teman-teman ya time range-nya ya teman-teman ya. Nah ini kan last hour ya. Teman-teman ganti ke all time. Nah, kalau standarnya hanya empat uh, kategori ini yang dicentang. Nah, tapi kita centang semua. Clear data ya. Oke. Okay. Nah, itu kalau teman-teman udah uh, memakai Chrome yang sudah pernah dipakai. <tuh> Dan pastikan teman-teman untuk kalau untuk ngejar jam tayang ataupun push dolar teman-teman eh, jangan ada membuka eh, akun utama teman-teman yang mau di ini ya yang mau ditambahkan ya jadi kalau bisa teman-teman log out ya dari akun youtube-nya atau akun google-nya juga harus harus log juga oke okay. sekarang kita eh, cek dulu koneksi kita ada di mana ya kita cek IP saya. Nah, ya, ini ya. Waduh, ada gambar asoinya nih. Nah, ini ya. Kita udah cek ya. Sekarang kita ini IP-nya ada di negara Indonesia, Kota Batam. Nah, ketahuan ya di sini ya. Uh, time zone-nya ini GMT plus 07 Indochina Time ya. Hari Jumat Oktober 28 2022 Tuh ya teman-teman ya Oke okay, kita Lalu ini IP address-nya Sekarang ya. Ini IP address-nya teman-teman Nah uh, Sekarang yang Teman-teman perlukan per, Pertama Kita Tambahkan tabnya dulu ya. Lalu kita pilih Web Store di sini ya teman-teman. Kalau di sini teman-teman belum ada, teman-teman ketikan di sini aja ya Web Store gitu ya. Nah Web Store Chrome nah, gitu ya. Lalu teman-teman pilih aja ini ya. Oke, okay, sekarang kita akan tambahkan extension spoof time zone nya dulu ya teman-teman untuk menselaraskan waktu uh, di sistem dengan waktu lokal yang kita pakai ya karena kita kan mau pakai IP address berarti IP lokalnya nggak sini lagi uh, sesuai dengan negaranya ya Oke, okay, lalu di sini kita ketikkan saja spoof time zone enter kan nah saran saya pakai yang ini ya yang pertama ya temen teman ya ini yang biasa saya pakai lalu kita klik aja lalu kita klik tambahkan ke chrome lalu extension oke ini turn on sync gak usah ya karena kita kalau klik ini nanti kita diminta login jadi kita abaikan saja ya. nah lalu nih di tanda extension ini ya seperti puzzle ya teman-teman teman-teman klik saja lalu ini tanda pinnya <tuh> di klik <tuh> aduh saya dehidrasi uh, sembari ngopi ya teman-teman ngopi dulu ya hmm. <tuh> oke okay. ya apabila kita lanjut nih. <tuh> apa <laughs> oh, bila uh, sudah dipin ya ini sudah dipin, nah dia akan muncul di sini teman-teman. Oke, okay. sekarang selanjutnya ini kita tutup dulu, kita close, ini juga kita close dan kita close ininya, ya kita biarkan IP addressnya saja. Oh, nah lalu sekarang kita akan memasukkan uh, proxynya secara manual. Ke Chrome ya. Jadi, yang teman-teman perlukan adalah uh, IP address dari proxy yang sudah teman-teman beli. Boleh juga pakai yang gratisan, tapi ya saya nggak menjamin ya keamanannya terus juga untuk koneksinya. Ya, uh, kalau pakai yang gratisan tuh ngubeng-ngubeng terus dia ngelek ya. Nah, di sini saya sudah punya. IP, IP premium Amerika ya, ini IP addressnya, dan ini adalah portnya. Lalu kita kembali ke sini, teman-teman, ke Chrome ya. Kita klik pada titik tiga di sini ya. History eh, sorry, kita klik titik tiga, lalu setting. Sorry, sorry, sorry. Nah dari setting ini Teman-teman ke sistem Ke sistem Lalu Di sini ya teman-teman Klik open your computer Proxy setting Oke lalu Ya Di sini ya teman-teman Use proxy server Pada manual proxy setup Di ini kan tadinya off nih di Dionkan saja Nah Sekarang kita lihat deh Ininya Proksinya ya Nih teman-teman ya Misalnya saya pakai yang pertama 23.250 Ya Titik 41.171 Lalu portnya yang ini teman-teman 9210 ya Oke, lalu kita save saja. Nah, ya. Nah, sekarang kita cek di IP sayanya. Ya. Aduh, nih gambar uhu yang amat sih. Nah, kita cek ya. Nah. Di saat kita akan uh, browsing, dia akan setelah kita memasukkan IP address dari proxy, dia akan menam, uh, menggunakan username atau password biasanya kita kalau membeli yang premium ada username dan passwordnya saya akan masukkan username saya dan passwordnya lalu saya akan sign in ah, never saja karena saya hanya mencontohkan nah sini sudah berubah tuh ya 23 417, di IP saya Ya. Kita cek sini 2325041171. Sudah betul ya, teman-teman ya. Nah. Oke. Okay. Lalu di sini negaranya Amerika, sudah betul. Nah. Oke. Okay. Lalu kita pastikan lagi di HWR, net Jadi teman-teman ketikan saja di sini ya di HTML-nya ini W H ya, teman-teman. Kalenter, sorry, power. Nah, power, kenapa nih? Oh, sorry, teman-teman, di sini kita ini kan ya, automatically detect settingnya kita off kan ya. Oke coba teman-teman uh, ini karena nggak mau berarti kita akan ganti IP-nya ya kita ke setting lagi lalu ke sistem Open komputer lalu di sini kita ganti IP-nya ya teman-teman ya. Kita pakai yang, la, eh, yang bawah 168.205.161.177 Lalu portnya 6239 Kita save saja Ya Coba IP sayanya Oh, masukkan password dulu Oke, okay, lalu kita sign in. Oke. Okay. Kita refresh ya. Nah ya, ini sudah berubah ya. Dengan IP address yang kedua nih teman-teman ya. IP addressnya ini 168 -205 -161 177 sudah betul. Negaranya juga Amerika. Nah, sekarang kita coba lagi... Ke ininya. Hoer-nya ya teman-teman ya. Kita ketikan saja hoer. Ah, rupanya tadi sudah kepakai. IP, IP address-nya itu kalau yang premium nggak bisa dipakai dua kali ya teman-teman ya. Jadi, yang tadi yang pertama sudah kepakai di komputer yang lain. Nah, sekarang kita cek hoernet ya. Nah ini ya, sudah sama nih, IP addressnya, DNS-nya juga sama, United States ya, teman-teman ya. Dan di sini 90% nih, teman-teman ya. 90% Nah yang masih belum cocok adalah di sini ya. Eh, Zonnya Amerika, New York, lokalnya ini. Jam 9 ya, jam 9. Oke, teman-teman. Uh, GMT 0400 nih teman-teman berbeda antara sistem dengan lokal. Nah, itulah fungsinya dari spook time zone. Kalau di Chrome ya, teman-teman, kalau di uh, peramban yang lain atau di browser yang lain, kadang-kadang spook time zone ini nggak enggak work ya. Kalau di Mozilla juga dia nggak berfungsi. Oke, okay. uh, jadi teman-teman deketin aja kursornya di sini ya disebut timezone lalu klik kanan lalu teman-teman turunkan kursornya ke update timezone from IP Oke. nah ini itu ya dia langsung berubah mengikuti uh, timezone pada IP address proxinya nah sekarang kita ngeceknya apakah sudah berubah kita refresh ya ininya hor nya ya Nah, Friday. Nah ini ya teman-teman ya tuh sudah berubah nih sama-sama di 04 ya. Jadi kalau misalnya masih belum pas juga, teman-teman klik kanan ya, terusnya Time John Option ya. Nah gitu teman-teman Terusnya teman-teman pilih Amerika tadi New York ya Pilih yang lebih pas ya Itu min 0,4 kan Nah ini teman-teman pilih lagi ya Bisa memilih Amerika Barbados bisa pilih di sini nih teman-teman uh, ininya time zone-nya ya. Coba saya pilih Puerto Rico masih belum. Lalu kita klik aja di sini ya. Oh, sorry tadi belum saya save option ya. Oke, coba kita refresh. Nah, tuh ya. Udah sama nih teman-teman. 9.30 nih. Ya. Nih ya. Udah selaras nih teman-teman. Atlantic Standard Time Zone ya. Jadi kalau teman-teman tadi belum, belum sama waktunya. Berarti teman-teman harus pilih secara manual di time zone-nya yaitu dengan cara mengklik kanan lalu option ya teman-teman nah ini teman-teman bisa pilih di sini ya gitu ya nah ini dipilih sesuaikan aja kalau yang yang di lokalnya min 04 berarti teman-teman pilihnya min 04 di sini nih ya tuh ya teman-teman ya ini batasnya sampai sini nih pilih aja salah satunya uh, pokoknya di antara salah satu ini ya harus ada yang jamnya sama dengan yang di lokalnya ya teman-teman ya Gitu, coba Atlantik nih misalnya ya kan Lalu teman-teman save option Oke Lalu di sini teman-teman di nya di refresh lagi Nah nggak pas kan dengan yang tadi. Kita pilih lagi sini. Tadi Puerto Rico ya. Puerto Rico. Boleh juga misalnya mau dicoba di Barbados misalnya. Tadi yang sama Puerto Rico ya. Ini juga masih kurang. Kita pilih lagi. Buah pista enggak juga selisih satu jam, kayaknya di Portofello atau Puerto Rico ya. Tadi masih juga belum kita pilih di mana tadi, Puerto Rico. Kita set option ya Nah yang sama sini ya Puerto Rico ya Tuh selisih satu menit saja Kalau dengan Porto Velo tadi saya lupa set option Oke okay. Ah yang benar-benar sama adalah Amerika Porto Velho ya Nah ini ininya nih, time zone nya ya teman-teman ya Oke okay. Oke, okay, jika time zone nya sudah sama Antara lokalnya dengan sistemnya ya teman-teman Nah Lalu kita refresh lagi Gitu Nah, ini kalau untuk ininya ya, teman-teman, kalau untuk apa ya, pengecekannya ini 90% ini sudah cukup bagus. Yang penting eh teman-teman ini jangan sampai di bawah 80% ya, teman-teman. Eh sebenarnya masing-masing negara itu masing-masing eh, IP address itu Uh, sangat sulit di push untuk ke 100 ya, mau dirubah apa-apa apapun ya, kalau negaranya ketat dan pada waktu yang ketat gitu. Itu akan sulit mendapat 9, uh, 100 ya teman-teman, jadi 90 udah oke. Okay. Yang penting teman-teman pastikan ini proxy no, ya, anomizer-nya no, blacklist no ya. Jangan sampai disini anomizer-nya sampai... Merah ya, teman-teman ya. Lalu yang harus teman-teman pastikan adalah, ya, di sininya time zone-nya harus sama ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Dan kemudian kita cek IP sayanya. Oke, okay, nggak ada yang berubah ya, teman-teman ya. Masih sama nih. Nah, barulah teman-teman buka Youtube-nya Youtube Nah, inilah Youtube-nya ya teman-teman ya Video-video-videonya -vi Video-video dari Amerika sana Ya dan pastikan teman-teman eh, jangan langsung eh, muter video teman-teman ya eh, ambil dulu misalnya teman-teman videonya memasak ya cari di beranda sini ya yang tentang memasak kalau teman-teman videonya itu cover lagu musik nah, pilihnya yang musik dulu di sini kalau misalnya vlog carinya yang vlog kalau review carinya yang Review. Nah, kalau enggak ada teman-teman cari cari saja di sini. Misalnya cooking ya, gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman ini udah udah cocok ya, teman-teman ya. Berarti teman-teman eh, nanti tinggal tinggal browsing saja ya. Kita lihat di sini. Misalnya eh, mau nonton hujan. Nah, tuh ya iklannya juga iklan luar negeri. Jadi teman-teman kalau uh, misalnya mau muter di sini searchnya setelah nonton beberapa iklan teman-teman itu setnya judul judul video kalian ya yang mau di up ya teman-teman. Jadi kan teman-teman bisa lihat dari hp teman-teman dulu nih di channel teman-teman apa judulnya gitu dan pastikan teman-teman uh, menonton video yang view-nya itu di atas seribu ya atau yang sedang naik jangan jangan menggunakan uh, proxy ini untuk menonton video-video yang view-nya rendah ya yang masih puluhan atau uh, yang masih sedikit lah ya pastikan yang lagi lagi naik view-nya ya teman-teman ya Oke okay? Nah jadi untuk Chrome ini uh, menggunakan proxy ini itu permasalahannya, hanya dia. Kalau mau membuat banyak profile, nggak bisa berbeda-beda uh, IP address, ya. Jadi, kalau untuk di Chrome ini, dia harus, apa, uh, harus pakai extension lagi, sehingga setiap profil atau setiap cloningnya bisa menggunakan berbagai IP address. Oke, okay, segitu aja, teman-teman. Uh, petunjuk cara menggunakan proxy pada chrome secara manual nanti akan saya lanjutkan penggunaan proxy menggunakan extension ya teman teman uh, ditunggu terus videonya dan uh, tentunya nanti akan ada tutorial tutorial lain yuk kita kejar jam tayangnya kita push dolarnya teman teman tapi ini terserah uh, teman teman mau pakai mau atau mau enggak yang penting saya sudah Kasih, sampai bertemu kembali di warna grafika studio ya, teman-teman. Semoga sukses selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.